Hai guys, jumpa lagi bersama kami channel Putra Sim, -sim. Nah, Kita sekarang lagi menuju ke Laukawar penasaran nih setelah 19 tahun nggak kemari ini sekarang kita kemari ke Laukawar mau lihat bagaimana sekarang perkembangannya ke Laukawar nabung mobil masuk aja lah ya. Yang biasa aja. Tempat piknik sini tuh, nah itu kan ada tenda tuh. Iya. di sini dia camping sekarang karena menurut gunung itu enggak boleh lagi. Nah, ini ya, teman-teman dulu kisah-kisah le power ini ada kisahnya guys tapi saya kurang tahu juga guys kisahnya ini guys memang sinarnya ini power ini angker juga sih guys supaya orang bilang juga angker dulu ini kisah-kisah zaman dulu guys ini guys ya guys lagi kawar ini guys. Ini saya batu yang besar juga guys ya. ya inilah udah nolok kawar. Lalu pertama kali aku kesini itu tahun 2002 dulu zaman kuliah. Di zaman dulu itu HP itu masih tulalit tulalit -tula, nggak kayak sekarang. Android jadi waktu itu, kami di sini itu ada berpisar enam uh, orang. jadi kami naik gunung, tiba di sini itu kami dari Medan. Itu berangkatnya jam 6 sore sampai sini, jam 12 belas malam. Ini angkot, kami pasang tenda. jam jam satu jam satu kami berangkat naik ke puncaknya sinabung itu menggunakan guide jadi kami telat sampai di puncak itu jam 7 kurang jadi kami bisa menikmati sunrise matahari terbit. Puncaknya itu wah itu anginnya itu kencang sekali anginnya, ini jadi masang tenda pun kita susah saking kencangnya anginnya, masang api unggun juga susah jadi, saking susahnya itu masang api unggun kami sampai sampai mau membeku kami di puncak ini sayangnya dulu kami cuman kamera ustel aja yang kami bawa sekarang kan HP udah canggih nah, Itulah Pertama kali aku naik Gunung Sinabung Pada tahun 2002 Setelah itu Pada tahun 2005 Aku naik Gunung Sibaya 2002 Gunung Sinabung 2005 Gunung Sibaya Itulah guys kisah-kisah kawan aku ya guys jalan 2002. 2002 nah itulah guys ceritanya guys jadi kalau teman-teman mau kesini kira-kira berapa dari kawan jahe ini berapa jam dari kawan jahe itu kesini ya, 2 jam 2 jam 2 ya, jam guys ya bisa sekalian nampak gunung senabung nampak tadi guys jalannya guys Kalau penagapan kawan ini gimana? lauk kawar ini. Eh nah, saya baru pertama ngalih ke sini kan. Ya, coba ya saya pernah ke sini baru ini pertama kali. Makanya main soalnya kini kesorean gitu mau jadi ya siap-siap tadi ya, ya, kan. Ya. Berarti nih kali sampunya di makan gorengan enak kan. Ah ini gorengan guys ya. Betul, kawar gorengan. Katanya kalau mau ke sana mau pakai pamit. Pakai terong bilang ribu 20.000 satu orang. 20 ribu ini, tahan, takut Abi, <tacere> dulu ya? dua, juanya, dua, <tacere> ya, takut aja takut Ada tujuan yang kemari sana guys ya. jadi sampai sini, sinilah video kami yang kawan-kawan ya kawan kita cukup, -cukup ya. jadi udah capek juga jalan-jalan sampai sini guys ya jadi terima kasih lah semua jangan lupa subscribe jadi juah-juah bantang Alina juah-juah membantang Alina jangan lupa subscribe guys like dan subscribe oke okay.